teman-teman sepertinya kita harus menyelamatkan hewan-hewan ini teman-teman kasihan dia terjebak di dalam air teman-teman wah kita harus menyelamatkan mulai yang dari mana dulu ya teman-teman soalnya semuanya pada butuh bantuan kakak nih teman-teman wadidawadidiu kakak sangat bingung nih teman-teman kakak mau mulai dari singa dulu ya teman-teman kita harus selamatkan singanya wow wah wow, ternyata Airnya dalam sekali lalu teman-teman, kakak selamatkan singanya dulu teman-teman. Ini hewan singa, kakak simpan di sini dulu ya teman-teman. Dan selanjutnya kakak harus menyelamatkan yang mana lagi nih? Tolong bantu kakak teman-teman, kakak harus selamatkan yang mana dulu nih? Wah, sepertinya kita harus selamatkan dino yang ini dulu nih teman-teman. Soalnya badannya sudah hampir ke bawah semua nih. Yuk kita tolongin kasiannya hewan-hewan ini. Wadidaw. Ini hewan dino teman-teman. Wah, ini dinosaurus teman-teman warnanya hijau. Kakak simpan di sini dulu ya. kasian sekali dino-dino ini. Wadidaw, didiu. Ternyata mereka terjebak di air teman-teman. kasian sekali. Wow, airnya bergoyang-goyang tuh teman-teman kakak selamatkan harimau lagi teman-teman wah kasihan sekali harimau ini hati-hati ya mainan hewan-hewan harus bermainnya jangan ke air jadi akibatnya seperti ini deh tercebur dan jatuh ke dalam air kita selamatkan macam tutul lagi nih teman-teman wadidaw kasihan sekali mereka semua basah kuyup teman-teman Ada dino merah teman-teman kita harus selamatkan juga dan kita selamatkan dino lagi teman-teman kasihan sekali dino-dino ini wow wow hati-hati mungkin dia terlalu dingin jadi akhirnya dia terjatuh lagi wow airnya goyang-goyang lagi tuh teman-teman wah sepertinya ini hewan anjingnya sudah hampir capek nih teman-teman kasihan sekali mereka ini Wow dan ada juga hewan jerapah jerapah baca depannya baring aja ya teman-teman soalnya dia sudah kelelahan lihat nih model Dinonya Sepertinya dia juga sudah kelelahan ada zebra di sini wadidaw berdiri ya zebra Wah zebranya mantap dan yang terakhir kakak tolongin Dino juga teman-teman Wah ternyata di sini banyak jenis dino teman-teman yuk kita hitung teman-teman kita dapat berapa mainan hari ini teman-teman kita mulai dari warna orange kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sepuluh, wadidaw kita dapat sepuluh mainan hari ini teman-teman, seru sekali.